Kita selalu menunduk dan tidak peduli Terpesona dengan dunia maya Tertegung di depan layar 5 inci Kita mengacukan lingkungan Mengabaikan teman dan menyakiti diri sendiri Dimulai dari matahari terbit Hingga bulan tertidur Kita menunduk melihat dunia maya Seolah kenyataan adalah hal yang fiksi ironis. Tapi gadget ini seolah menjadi entitas yang tak terhindari di keseharian yang sungguh. Pernahkah anda merasa kesepian? Merasakan keningan di tengah keramaian? Merasa kehilangan ketika memiliki banyak teman? Aneh, kita selalu tertunduk tidak peduli dengan keadaan. Kita memiliki seribu friendless, namun kita selalu merasa friendless. Kita dikelabui oleh kisah fiktif di internet Tersendu-sedan melihat drama yang belum tentu nyata adanya Melihat kepalsuan akan satu individu Dan tidak lapidak selimutnya Naif, kita selalu terlena oleh almayah dalam sebuah bakal kecelan aja Gadget ini seperti mimpi Kita terlena seolah-olah tidak ingin terbangun. Kita diuknatis oleh robot ada sebuah lagu dari band terkenal SEDC berjudul Highway to Hell. Jadi, sepertinya lagu ini merupakan lagu yang kita dengar setiap hari. Ketika kita mengemudi dan tertutup kabut pada вечер, kita menyakiti diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita bermain dengan kematian, malam, kita selalu tertulis, lagi, lagi, dan lagi. melihat apa yang kita lihat menutup telinga seolah-olah dunia tak lagi nyata pernahkah anda merasa tidak dihargai pernahkah anda merasa tidak dianggap hal ini seperti es yang menjadi kebiasaan di hari ini kita tertunduk memilih acu dan lebih peduli kepada benda kecil ini mengabaikan hal penting memprioritaskan berdua ketika kita memiliki lingkungan yang peduli terhadap kita kita memilih membantu merapat hiburan di wilayah kecil berwarna-warni janggul Itulah hari ini. Seharusnya kita mulai saja. Kita mulai peduli, berhentilah tertunduk, dan lihatlah ke depan. Banyak hal yang bisa kita lakukan: bertemanlah, temui banyak orang, tertawa bersama mereka, habiskan waktu, bertatap muka, tersenyum tanpa harus tertunduk. Lihat senyuman, lantai batas, sayanginlah dirimu sendiri mulailah peduli dengan dirimu sendiri, hargai waktu yang berlalu karena detik ini tidak akan pernah bisa kembali dirimu. lihat ke depan dan abaikanlah hal lain yang mengganggu. mulailah peduli, mulailah memperhatikan. banyak hal berharga yang bisa anda dapatkan, banyak hal yang sempatnya terlewatkan. jangan biarkan diri anda terhipnotis, berilah diri anda kesempatan untuk berhenti tertunduk dan lihatlah ke depan. Dan mulai, dan aku mau ya. Aku <laughs> <Asi> ya. <laughs> ya, Bye bye! itu? mau itu?